Halo selamat sore guys. Ini saya lagi ada di ladang guys. Lagi proses pemuatan sawit. Jalannya hancur banget dalam-dalam. Bawanya bisa banyak-banyak paling banyak 5 500 kilo guys. Mobilnya sampai meraung-raung guys. Pororo, guys, mobilnya, guys, pedal bawahnya, sikit, guys, 16, guys, lobangnya dalam, kayak sawah, guys, nah, guys, nah guys. sampai berapa batas? Tempuru guys Mundur gak bisa Maju tidak bisa guys Sampai berasa-rasa guys Tempuru guys Padahal bawanya sedikit gitu guys Paling 500 kilo Paling banyak Gak bisa naik guys, tempurung guys Supir sampai ke capaian guys Buruk dan ancur guys dalam